Kalau begitu berarti yang bersalah gimana? Ada tempat-tempat hukum tempat Pancung. Cuman saya yang peneliti belum sampai ke sana. Lokasinya kita sudah naik ke langsung. Di Jowo itu Jowo dicerak. Harga diri orang itu dijerak. Kayak apa? Nah, itulah disebut dengan kandang babi. Yang kita injak tuh berbunyi dia. Ya? Iya, betul-betul. Seolah-olah di bawah ada ruangan. Ada ruangan atau apa? Memang iya, itu dulu lubang masuk ke dalam dari ngungun itu di bawah. Oh, seram juga ceritanya ya. Ternyata ada tempat yang koto tinggi, bar kampung panjang. iya iya Setera barusan-barusan masih nggak dirubah Memang kotonya nggak diuni lagi, tapi kampungnya tetap disebut kan, kampung panjang. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel The Wizarding Official Pada malam hari ini tempat yang sangat luar biasa tepatnya di Rumah Makan Bukit Kundu Yang berada di perbatasan desa Gulubungsu Dengan desa Tanjung Malam hari ini saya bersama Salah seorang Tokoh adat Kalau kami menilai beliau Mungkin biar lebih jelas nanti beliau akan memperkenalkan diri. Nah, dalam kesempatan ini buat para pendengar ataupun penonton Deddy Zeti Official, sedikit kita membahas tentang sejarah uh, khususnya di Desa Gunungbungsu. Bungsu. Ya, saya Datuk ya. Eh ya? uh, gini tuh di wilayah Desa Gunungbungsu Bungsu ada sebuah titik tidak jauh, jauh di tepi sungai ada istilah kandang babi. Ya. Kami di zaman anak muda sekarang ini tentu bertanya-tanya. Masih bingung. Masih bingung, apa kandang babi? Apa benar ada di situ kandang babi dahulu? Nah, dalam kesempatan ini, setahu Datuk ataupun yang bisa Datuk sampaikan kepada penonton saya, yang khususnya untuk warga Desa Gunung Muksu, silakan Datuk kami berikan waktu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma wa Allah wa salli wa ala Membuka atau mengupas atau ingin coba mengenali jelas untuk lebih jelas lagi tentang yang disebut salah satu titik koordinat yang perlu diketahui Di kota peradaban leluhur kita masa lampau yaitu bo boleh kita sebut dengan kota Indra dunia oh. atau juga ada masanya disebut kota Hindu dunia kota Hindu dunia yang dirindukan nah yang sebenarnya dan banyak lahan lagi disebut Nah, kenapa disebut dengan demikian kalimat-kalimat itu tadi Indera dunia, dunia, ada bahasa dunia aja gitu. Nah, ini adalah satu salah satu titik koordinat Di Asia Tenggara sekarang Satu-satunya tempat pendidikan Dan pusat peradaban Pusat, ibu kotanya, peradaban di masanya itu berapa abad itu nah yang disebut kota indera dunia alhasilnya kota indera dunia ini kita sebut dari indera dunianya dulu ya ya, ya betul, -betul. Nah, sebelumnya ya. jangan sebelumnya dulu akhirnya menjadi sebut rindu dunia rindu ya. dunia nah gitu bahasa lokal gitu ya. kalau di bahasa Indonesia kan kota kerinduan Peradaban dinasti-dinasti kerajaan dunia gitu bahasa luat itu. Nah, setelah kita pahami itu yang di Temasuali yang di Jawa, ya, dan nah, Sokotun tamuun itu, tepatnya sekarang disebut kawasan itu itulah ASEAN sekarang. Oh. ASEAN sekarang, malah ada masih yang kurang seperti Sri Lanka. Seperti Hindia sekarang Seperti Nepal Tibet ya, Bangladesh Nah sebenarnya itu cangkuk masih Nusantara Begitu dibaca Tentang Cola Mandala Abad 7 Masehi Mulai bergerak di abad 6 Masehi Sehingga dinasti besarnya Dia taklukkan Dia kuasai yaitu Asoka Rupanya dengan kita, kota hindu dunia itu tidak terlepas. Salah satunya buktinya sampai sekarang masih tertulis di batu. Di batu bata, tanah liat pun juga ditulis di Nalanda. India Tenggara. India Tenggara ya. Berarti pusat peradaban, kalau kita radiuskan sekarang, yang sudah saya jejakki langsung, benar atau tidaknya itu, sudah mencapai, Radius kilometer selatan ke utara, berarti itu bahasa lebarnya panjangnya dari Aceh sekarang sampai Lampung. Nah, itu yang satu pulau dulu ya? Kenapa harus di sini? Leluhur kita buat kayak gitu. Pada awalnya disebut Vanawa, Vanawa, Kabua. Vanua Kabua, rupanya Vanua itu kawasan benua. Oh, benua. Ya. Kabua itu apa? Tempat perkumpulan. Nah disinilah disebut. Setelah yang kita terima itu apa? Pusat pendidikan yang disebut dengan ajaran Dharma atau Dhammo. Bahasa lokal lebih kot. Lebih koloh lagi Dammo Ajaran ini Ini bahasa kita Bukan bahasa induknya Yaitu bahasa tanah Arab Rupanya yang bahasa Arab itu Ajaran Adam Oh Salah satu di soko tua Kan di bidang itu Setelah Islam Di akhir hijrah Abad pertama Hijrah Itu disebut apa? Hilangkan kasta Pola mengislamikan Bentuklah suku Kalau dimasehikan Abad 7 tahun 44 Terkoneksi Muslim Awal mula dua kelima sadat disampaikan Diminta pada masa Ke khalifat Umayyah pada masa pimpinan kekhalipan waktu itu, istilahnya, tuan besarnya di sekian negara-negara Islam atau kerajaan-kerajaan Muslim, kesultanan-kesultanan itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya? Baik. Tepatnya sekarang kawasannya di Turki sekarang. Oke. Okay. Begitu ramainya di sini dulu disebut universitas, drama, atau dhammo, atau dommo, atau bahasa lokal betul dommo pala. Pala ini rupanya bahasa leluhur kita dulu, di sana ketemu, di Palawa sebelum sekerta Palawa ketemu. Bahasa nogogi ini kita yang banyak udah nggak tahu lagi, rupanya pala itu pelindung penjaga. Pengajar Pengedarkan Dalam artiannya apa? Pala ini sebuah koneksi Para Batara Guru Atau cendikiawan Mereka berkumpul Buat sebuah tempat perkumpulannya hmm. Nah, di mana itu? Yang jadi pusat-pusat mereka Itu di kota Dikar, kan? Dipa Dipagar dengan tanggul kuno Dari tanah lah, cantik, menurut oke. Kota itu tidak boleh sembarang masuk dan tidak boleh sembarang keluar. Itu pusat kota yang betul-betul dalam pendidikan ajaran itu tadi. Menjadi istilahnya, umat Islam sekarang, masjid camiknya Oh tempat suci untuk yang disuci itu betul untuk koneks dengan Sang Pencipta. Nah artinya itu sebuah peradaban di situ. Tentu ada pemimpin-pemimpinnya kayak apa? Sistemnya apa? Bukan patri, tetapi matri. Matri artinya garis kedatuan. Jadi Tuan bukan K, K itu udah di bahasa Indonesia, kalau udah pelintir tuh bahasa A. Itu. Sangsekerta pun menyebut pada masa Sengsekerta bahasa negawi ini, negeri ini dinasionalkan, dipalowen susah juga nyebut palowen, jadi palewa, palawa masih juga susah dipelajari, dipahami oleh suku-suku bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain datang belajar ke kita ah disebut lagi sang sekerta kenapa? beberapa abad kemudian dikolaborasi kembali bagaimana tentang bahasa ini dikumpulkan para Cendikiawan, cendikiawan, senior di bidang, di peringkat biksu, watta bate, biksu yang perempuan disebut biksu, disebut biksuni, tidak perempuan. Tapi sekarang mereka masih pakai, bunda, kata-kata Para sangsi Hyang coba sekata, coba satu kata bahasa ini. Sebab yang datang belajar bukan hanya kita saja. Bahasa dibuat satu bahasa bersama di bahasa nasional dinasionalkan para sang Hyang sekata bahasa Indonesia kan. Para sang Hyang Batara guru mengungkap sebuah kata menyusun sebuah bahasa. Apa itu bahasanya jadinya inilah dasar dari bahasa Indonesia sekarang. Okay. Nah oke okay. jadi kaitannya kalau di situ ada peradaban Nah, yang sulit untuk di, untuk dikeluar masuk di daerah itu Rupanya memang berada dalam seolah dalam lingkaran yang berpagar bukit Di utaranya, itu perbukiran ya Timur, Timur Laut, Utara, Barat Laut Ketemu tuh Bukit Seligi Sebelah sininya ketemu Bukit Malin, Bukit Tanjung, Bukit Godang Seolah-olah betul di dekat Nah, disitulah tempat itu tadi kalau ini dibaca, 35 kg per Itu sistem eh, teno, Jangan diukur melalui tanah teno saja Oke okay. Kalau begitu berarti yang bersalah gimana? Ada tempat-tempat hukum pancung Cuman saya yang peneliti belum sampai ke sana Lokasinya kita sudah meneksi langsung Ada tempat yang belum patut dihukum pancung Dipenjarakan Bahasa Indonesia disebut penjara Penjara itu kata kasar Jara itu apa? Rampas separah, Pak ya. Nah, bahasa lokalnya Panjago Dijogo Jogo itu dicerah Harga diri orang itu dijerak. Kayak apa? Nah, itulah disebut dengan kandang babi Oh, jadi sebenarnya bukan ada kandang babi di situ oh, ya kayak apa hukum kita hukum babi uh -huh. dibuat piangku kondil uh -huh. kayak apa kita kondio, ya dilubangkan ke bawah kah atau kita bikin kandangnya untuk menjebak dia di situ kayak apa gimana satu satunya di hukum mati perlahan oh. Ya. Hmm, hmm. apa-apa busuk lah jadinya ya. <coughs> jarak itu dengan kota larangan itu kota suci kota larangan itu pusat pujanya para para pelajar mahasiswa dan mahasiswinya, ajaran Adam itu belakangan terjadi dua sekte besar satu Mahayana yang satu Hinayana Hinayana itu disebut dengan ajaran Buddha Mahayana itu disebut dengan ajaran Hindu Itu kan udah belakangan Udah mesehi Udah pertengahan Mesih Dari sekarang Nah <tuh> Jadi begitu mereka Belum lagi mati Ular sudah keluar nah. Mau dimakan ular Sampai sekarang Masih ada Lubang Langkui kule itu disitu Itu itu di titik kandang babi itu? Mm -mm. Oh. ada yang melewati air mm -mm. Baru ke atas Kita kenduri kemarin, atau makan-makan bersama dengan KKN dulu mm -mm. Itu di bawah sebenarnya langkut Iya, iya, iya Kalau lewat kita mm -mm. dikit ke sana berjalan arah kemudiannya Itu yang kita iya tuh berbunyi, dia. Iya, yeah, betul, betul Seolah di bawah ada ruangan Ada ruangan, betul, betul, betul. Memang iya, itu dulu lubang masuk ke dalam dari Ngungun itu di bawah Oh <tuk> Serem juga ceritanya ya, <tuk> ternyata Jadi, Jadi yang sebut kandang babi itu tadi hmm? Yang tukang jaga siapa? Yang mengendalikan tentang hukum itu siapa? Iya yeah. Siapa? Itulah itu? disebut dengan Datuk Mogu Datuk Mogu Mo Mo Nah, setelah sang sekertangkan jadinya Mogu Oh Datuk Maunggong Masa Maunggong itu Bonta Malam Longka nopo, uh -uh. <laughs> Itu kan di Tanjung uh -uh. Bahasa kan masih dong? Masih uh. Bonta Napa <laughs> uh. uh -uh. Jadi asal katanya tuh, Jadi jangan awas hati-hati Ini kalau berhitungan dengan Datuk ini Dengan Datu yeah. Waktu itu sebut masih Datu Setelah Islam sebut kan Datu diislamikan aja sedikit nah <tuh> begitu hitung ke dia, awas anda kena uh, anda kena teguh baik, uh, saya potong sedikit jadi ceritanya ternyata titik yang dinamakan kandang babi itu bukanlah memang benar-benar itu kandang babi tempat bertedak babi ternyata itu adalah sebuah penjara, penjara. tempat uh, menghukum bunuh perlahan uh, oh gitu ya Nah kira-kira siapa yang dihukum? Apa kesalahan? Nah mereka? itu satu. Ah itu perlu ditanyakan tuh. Bukti situ datu mahogu yang tukang jaganya yeah. situ, mengendalikan bukan jaga. Ada lima macam dulu di situ. Yang mengendalikan itu ini yang dikasih kekuasaan bagian hukum secara nasional. Ini yang disebut dengan di malah dipelawakan tuh disebut dengan ketemanggungan. Uh. Kuasa dia itu bagikan raja Dia itu di alam kelembagaan Apa aja kesalahannya? Oh iya Jadi itu tuh e, Semenjak kapan kerajaan Oke okay. uh, ya, Kekuasaan itu Kekuasaan, iya uh. nah, Itu yang dibankan pada Datuk Monggo tadi Belakangannya disebut lagi dengan Monggo, Monggo iya. Sampai ke Jawa sana sebut Kota Monggo Oh iya. <laughs> Nah buktinya sampai sekarang itulah koto tinggi bahkan kampung panjang iya iya setelah barusan-barusan masih tidak dirubah memang kotonya nggak diuni lagi tapi kampungnya tetap disebut kan kampung panjang panjang. itu fakta ini sebelum pra-islam jauh sebelum masehi sebelum islam Hijriah, sebelum masehi kenapa? Sungai-sungainya namanya apa? Ah, apa tuh? Manisa. Oh Manis Manisa Manisa Manisa dulu Manisa. Disitulah beliau lahir oh. di kota tinggi itu yang disebut salah seorang batara guru ya Sang Hyang Vanisa. Sang Hyang Vanisa. Kalau ini di bagian India Tibet itu dikenal para secara lambungnya mereka ya, tidak kenal kawasannya itu belakangan disebut sungai ya dikarenakan keadaan kayak gitu angker kayak gitu orang sulit untuk susah nggak mau masuk daerah itu seperti itu penjara bagian hulunya dibuatlah tanaman-tanaman yang menghasilkan kebutuhan ribuan pelajar yang dikasih makan dikasih minum dikasih Uh, makanan bahan baku kita waktu itu yang disebut sekarang gula itulah nisan oh nisan madu ya madu jadi itulah yang dibiarkan kayu itu tadi oh gitu nah kita nyebutnya tempat nisan lupa kayunya uh, celang eh iya celang iya mungkin masa orang tua Pak Wali nah. masih tuh ditemukan tuh kayu-kayu bisa -kayu ya, betul, betul kayu besar berapa besar besarnya ya, besar, besar. besar -besar ya, tinggi uh -huh. jadi secara mereka uh -huh. generasi berikut-berikutnya lagi orang suka minum air itu uh -huh. setiap masuk hutan ke sana mereka suka main kenapa terasa enaknya maksudnya apa ada manis-manisnya ya iyalah Lebahnya di atas. Lebahnya di atas. Dari muara sampai kuhulu sana. Baik, baik, baik. Ternyata kalau memang diuraikan lagi mungkin lebih panjang. Aduh. Aduh. Jadi bisa nggak sedikit dikasihkan simpulan? Ah, jadi Untuk salah pendengar atau semasa NKRI. Nah, tentang tahun mulai tahun berapa? bagi warga setempat di desa Maretaku ah, di desa Gunung Mutu tahulah itu kapan di dinegerikan di ya. Nagogi kemudian masa ejar ini ya. kapan disebutnya desa ya kan sungainya kenapa disebut sungai Panisan itu karena ejaan perubahan generasi ya, ya, ya. asal katanya tadi sebutannya rupanya itu atau yang kedua <tuh> Alhamdulillah lah rupanya walaupun desa ini disebut desa Gunung Bonsu Sungogoi desa Gunung Bonsu tapi rupanya mempunyai, mempunyai titik koordinat, mempunyai sejarah besar, sejarah kuno, koordinatnya ada beberapa hal di situ. Ya. salah satunya itulah kandang kaki. Ya. Dan ada lagi yang lain. Nah, biasa <laughs> Jadi. Uh, harapan uh -huh. kepada generasi muda uh -huh. Masyarakat desa uh, Gunung, Gunung Musuh Beserta pemuka masyarakatnya Enggak usah Enggak usah cemburu sosial terhadap desa lain ya, ya, ya, ya. Rupanya di, di desa Gunung Bonsu uh -huh. sekarang Yang ya, sudah ya. aku koneks ya. Aku catat langsung Langsung ah, aku injak ke lokasi Ada 9 titik koordinat Ya. Sejarah kuno Yang namanya Tidak ada yang jauh beda Dari masa lampaunya yang sekarang hmm. oke. Besok bisa kita uraikan Potensi betul oke. Punya potensi betul hmm. Makanya pantau terus di channel Dini official ya, ya. Baik tuh terima kasih uh, Kesempatan dulu waktunya Semoga apa yang disampaikan oleh Datuk kita Eh tapi sedikit perkenalan nah. uh, Di akhir Eh uh, enggak apa-apa biasa tuh lonceng betulang dikisose biasa lah tuh diulang <t his mouth> ah <t his mouth> itu pentingnya introspeksi oke okay, oke okay. uh, nama aku uh, tengku Muhammad Sahimizan Sahimizan ya panggilan Ongkwi Mi Ongkwi kalau untuk tentang situs ini di Kampar waduh gimana ya dipercaya oleh Pemda Kampar khusus Kadip untuk juru pandu ya. di situs cagar budaya Candi Moratabus dikarenakan karena sudah dimasukkan dalam uh, koneksi objek wisata. Baik, baik, baik, baik. Bukan dari datu, bukan dari desa, bukan dari negowi, uh -huh. bukan dari lembaga adat, tapi dari pemerintah itu sendiri. Baik, ya. Nah. Cuman, walaupun demikian, perlahan insya Allah itu kita akan bangun, kenali lagi jati diri kita. Baik Ya, cukup. Ya, ternyata memang bukan orang yang kaleng-kaleng, ternyata ya. Kita bertanya soal karena babi memang beliau ahlinya di sini. Dan terima kasih waktunya, sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.